What are you all doing today? We're playing in the park. What's that boy's name? I don't know him. That's Jack. Why he jumping on one leg? Oh, he's hopping because he's playing a game. Oke, okay. who is Jack? Yang mana Jack? Terdengar ada terdengar Keringanan Mister. Kedengaran. oke, okay. uh, oke. Okay. Tadi dijelaskan Jack itu yang mana ya? He is jumping in one leg. Yang mana? Which one? Yes. Which one? Ada ada apa? ada bijinya kira-kira mana, Jack? Jumping in one leg itu artinya apa ya? Jumping in one leg. Yang main layangan. Hmm, masa jumping in one leg? Mayangan. Ada kata jump, jumping Jump. lompat jump, In one leg? like kemarin apa, Ayo? Dan. Leg <laughs> like kemarin apa? One leg. Masa lupa? Kemarin udah diajarin. Loh. One leg. Leg like kemarin apa ya? Ada yang tahu? Leg like kema apa kemarin? ini uh, apa uh, bagian dari tubuh ya, leg itu apa almarin kaki kaki, kaki. kaki. kalau tangan apa tangan apa ya lupa semua ya hand, hand. kaki kalau kakinya dua legs ada S nya kalau kepala apa Head, head bagus. Kalau ini kalau perut, abdomen, abdomen bagus atau stomach ya. Boleh abdomen, boleh stomach ya. Nah ingat ya, inget ya, inget-inget ya. Kalau nanti guru kalian nanya what happened with your leg, artinya kakinya kena. Kenapa? What happened with your leg? Kakinya kenapa? Leg itu artinya apa berarti? K Kaki nah sekarang jumping in one leg artinya apa melompat dengan satu kaki nah yang mana berarti v. Eh, eh. f eh. f kan? f toh. ini kan melompat dengan satu kaki nah, berarti Jack itu yang mana yang i nah ini ya ini namanya berarti Jack. nah oh, ini man. kalian disuruh nyari tahu antara desi oh, mary sama soli eh, sali gitu ya Oke, okay, nah sekarang ya, tukar lagi dari depan ya, supaya tidak ini ya, didengarkan baik-baik ya, adek-adek ya. Pupil's Book. Review. Units 7 and 8. Page 79. 2. Listen and Match. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Hello. What are you all doing today? We're playing in the park. What's that boy's name? I don't know him. That's Jack. Why is he jumping on one leg? Oh, he's hopping because he's playing a game. Okay. Tadi ada kata jumping. Sama. Apa tadi hop? Hopping, ya, jumping, ada-ada, jumping sama hopping itu sama ya artinya ya. Apa artinya lompat? lompat. Nah, Kalau hopping itu kalian tahu kelinci Tahu. Ya kelinci itu kalau lompat lompatnya pelan ya, jadi lompatnya kecil gitu ya. Nah, itu artinya hopping, hopping itu lompat tapi lompatannya itu kecil ya, jadi, kayak kayak kelinci itu ya, itu hopping. Sama seperti uh, apa? Uh, Jack ini, Jack ini dia lompat tapi lompatannya itu pelan-pelan, karena he is playing apa, uh? he is playing what, he is playing a, uh? one leg Oke okay, ya yeah, one leg, but apa yang dimainkan itu apa, permainan biasa Inggrisnya apa, he is playing a, uh? tadi loh di, di suaranya loh, masa nggak denger sih, uh, he is playing uh? a, depannya, depannya G, he is playing a, uh. uh? Game. Ah, is playing a game. Is playing a, a game. Artinya dia bermain permain permainan. Ya, game itu artinya apa? permainan. Oke, okay, itu ya. Jadi kalau video game permainan video. Ya itu artinya seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini kalian disuruh nyari mana Desi, mana Mary, mana Sa. Sally, ya, ya. One. What's Mary doing? Mary? She's over there. She's skipping with Sally. Oh yes, I can see her. She's wearing a long purple scarf. That's right. And the one with the big green sweater is Sally. Okay. What are they doing? Tadi Salih sama Mary ngapain? Ompet tali. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Ayo, ada yang dengar nggak? Yang ada ing-inya tadi loh. Coba S. Kita lagi ya, kita lagi ya. Dengarkan baik-baik ya. Belajar mendengarkan ya. She's over there, Mary. She's over there. What's Mary doing, Mary? She's over there. She's skipping with Sally. Oh, yes. I can see her. Oke, okay, what? Tadi yang ini apa tadi? Kepanya? Skip? Skipping. Skipping. Ya, berarti skipping itu artinya apa? Lompat? Lompat tali. Lompat. lompat tali, ya. Skipping itu lompat tali, ya. Skipping. Nah, diingat-ingat ya, adik-adik ya. Belajar uh, apa, nah, uh, mengingat kosakata. kata. Nanti setelah ini... Walaupun kalian libur minggu depan, tapi Mas Bakti kasih tugas ya. Nanti kita bahas di kalau ketemu lagi gitu ya. Nanti kita belajar apa e, kalian belajar kan menghafal kata kerja. Ya. Skipping artinya itu apa? Arti apa tadi skipping? Lompat, lompat tali. Tali. Lompat tali. Good. Skipping itu lompat tali. Ya. Skip itu lompat tali. Jadi bukan jam jam tali gitu enggak ya? Skipping. Terus, kira-kira uh, tadi mana Mary? Mary itu yang C atau yang C? Yang C. C. Kenapa Pak Tan? Kenapa yang C? Tadi bilang apa? Ininya bilang apa tadi? Kok, kok bisa jawab C? Mungkin yang lain mau bantu? Diputar lagi ya. Diputar lagi ya. She's wearing a long purple scarf. That's right. And oh, yeah. the one with the big green sweater okay. is Sally. Oke. Uh, Tanda-tanda apa kalau kalau yang apa kalau yang iri itu saya, apa Mary? Apa tanda-tandanya? Penunjuknya apa? She is wearing, She's wearing. apa? She is wearing what? Mana yang denger ya? She is wearing apa? keeping, Ya, dia harus keep, tapi she is wearing, wearing itu apa? Kemarin sudah dia loh, masa ninsih, wearing, wearing apa? Wearing, kemarin apa wearing? Masa sudah lupa sih, she is wearing purple scarf, apa artinya ya? Nih. Wearing... Star. apa artinya? Wearing purple Sh shirt, shell warna ungu. Oke, okay. wearing itu berarti apa? Halo teman-teman, kemarin sudah loh, Mas Bakti udah. Masa ini sih apa udah diterangin, lupa terus sih? Memakai. Memakai, wearing itu artinya adik adik-adik, wearing itu artinya memakai. Kalau Mas Bakti, apa Mas Bakti pakai Baju putih, bagaimana kemarin? Mr. Bakti is wearing baju putih ya, Wak. Blue shirt. Bagus, ya. jangan takut, jangan salah. Kemudian kalau pakai memakai jeans warna hitam, bagaimana? Mr. Bakti? Wearing jeans black ya manage nah, gitu. nah black jeans gitu loh ya. Ingat ya, diingat-ingat ya ini kata kerja sehari-hari ya. Wearing itu memakai, jam itu melompat. Ini kata kerja sehari-hari. Nah, nanti kalau kalian di ini enggak enggak enggak menghapal-hapal nanti susah ya. Makanya dia belajar menghapal kata kata kerja ya. Oke, nah, habis ini kita belajar kata kerja bareng-bareng. Oke, selanjutnya ya, terus yang ini apa, yang sali, itu yang mana? Kalau JCC, yang C, kira-kira sali yang mana? Yang D. Apa? Yang D. Yang D. Tadi tanda-tandanya apa? Kenapa kok taunya yang D? Tadi bilang apa? Si... si... Siapa sih yang ngomong ini di, di rekaman ini? Dia ngomong apa, kok talinya yang D? kayak berwarna hijau. Oke, okay. tadi kalimatnya gimana? Si is? si is? si Ayo, gimana tadi? Dia ngomongnya si is? si S, si apa sweater warna ini apa biasanya -biasanya? green sweater ah gitu loh ya tidak apa-apa jangan takut salah gitu makanya dibenarkan baik-baik she is wearing green sweater artinya memakai sweater warna hijau hijau oke okay, ya lanjut ya she's flying her kite easy she Look at Daisy, she's having fun. She's flying her kite. Okay, which uh Daisy, what is it uh Daisy, what is she doing? She is apa? Melai. Okay, bahasa Inggrisnya dulu, bahasa Inggrisnya dulu. She is what? With uh... what? Oke, okay, saya putar lagi ya. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Ini belajar mendengarkan. nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ditirukan salah nggak apa-apa. Ya, ditirukan ini belajar di ini ya. Two. Look at Daisy. She's having fun. She's flying her kite. Oh, She is. Flying a kite. Flying her? Flying her? A kite. A kite. kite. Oke, okay, berarti artinya apa? A a main layangan. Ya. Yeah. Bukan lebih tepatnya bukan bermain ya, tapi ya, menerbang bermain, layangan. Bukan, uh, flying itu artinya, kalau playing. Terbang. Ya, playing oh, itu menerbangkan layangan. Nah, playing itu bermain layangan. Tapi kalau yang bawah ini, flying itu artinya apa? Mem menerbang. Menerbangkan. Atau menerbangkan. Kalau yang atas ini memainkan, play. Play itu artinya apa? Ma? main Meningkan. dari kata dasar play kalau fly flying dari kata dasar fly fly itu artinya apa ter terbang terbang berarti kalau flying mener menerbangkan, kan. menerbangkan. Nah, oke okay. tadi apa yang diterbangkan layangan layangan biasanya Bayangan. apa tadi ayo kite. dengar kait kait ya kait kait berarti artinya apa Her kite, jadi dia bilangnya kite. Layangan. Layangan. Dia. Layangan apa? Dia itu siapa? Dia Daisy. Layangannya gitu ya, layangannya, layangan punyanya Daisy. De Daisy maksudnya, ya. Jadi her itu nya gitu ya, layang-layangnya, maksudnya punyanya Daisy. Kita lagi ya. Easy, she's having fun. She's flying her kite. Yes, but it's very windy. Ya, yeah, but it's very windy. Apa tadi, windy? It's very windy. Kemarin sudah loh, windy sudah diajarin loh. Masa lupa lagi. Windy, dari ketahui wind. Apa itu wind kemarin? Menang. Bukan, bukan menang. Windy. windy angin wind. Ah, berangin. Wind. Ya windy ini ya kemarin kan sudah diajar windy windy itu artinya perang, bermain perang, bukan bermain berangin berangin ya kalau bermain kalau bermain apa play bermain apa play playing ya kalau menerbangkan flying playing. kalau berangin Windy. Windy lompat tali, wearing, wearing. Wearing. Ah, skipping. wearing, lompat lompat tali, kok wearing itu loh wearing itu artinya memak memakai, memakai okay. oke, memakai bahasa Inggrisnya apa, wearing, okay. Okay. melompat apa, Jump. jam, jam, Oke. Okay. jumping atau jam boleh. In itu artinya me ditambah me ya. Kalau ada in melompat Jadi jadinya. Oke. Okay. Kalau memakai saya lagi memakai apa bahasa Inggrisnya tadi? Wearing. Wearing. Terus kalau lompat tali apa sekali lagi? Skipping. Yes. itu lompat. Kalau lompat tali skipping. Ingat backpack ya. But. Terus tadi dia bilang cepat-cepat lagi ya. Coba baik Yes. But it's very windy. Very windy artinya apa? Sangat. Sangat berangin. Sangat berangin. Very itu artinya apa? Sang? Sang. Sangat. Sangat. Sangat. Oke, okay. lanjut ya. And her hair in her eyes. Berarti tiga. Tiga Dari gambar ini dia yang mana? Tujuan modify yang A yang a yang e bagus ya this one ya yeah. the one two rambutnya apa ini pirang pirang bahasa Inggrisnya pirang. apa bahasa Inggrisnya ini ya blonde blonde blonde itu artinya pi? pirang. pirang blonde itu pirang kalau rambutnya hitam itu namanya brunette brunette brunette itu rambut hitam kayak kita ya kita orang Indonesia itu rambutnya hitam hitam. Mm -hmm. tapi kalau orang rambutnya birang, bilangnya apa? Blonde. Blonde. Okay. blonde. Kalau dia punya rambut pirang, berarti bagaimana? She. She. She. she, she? Oke okay. Punya apa? S. S. Put. She has blonde hair. Mm. Bukan pirang. Kalau bukan blonde, apa hair blonde tapi dibalik bahasa Inggris ya ingat bahasa Inggris itu kepalanya dibalik ke depan kemarin sudah diajarkan Mas Bakhti ya blonde hair tas besar bahasa Inggrisnya bagaimana tas besar Back. Big, big, bag. big bagus, big, big, bag. bagus big, bag. big bag big bag jadi besarnya dulu baru tasnya gitu ya berarti kalau rambut piram bagaimana Long hair, Long hair, Long hair. Good, ya bagus. Nah, layangannya ini warnanya apa? Biru. Nah, kalau layangan biru, bahasa Inggrisnya gimana? Blue kite. Blue kite. Nah, gitu ya. Jadi jangan tertuker ya, jangan kite blue gitu jangan. Tapi blue, blue kite artinya warnanya itu di de, di depan. Nah. Oke okay, ya, lanjut ya. Oke, okay, sekali lagi ini ada ini masih sisa. Who's climbing the tree that's fred he's better at climbing okay. than me who's climbing the tree artinya apa who's climbing the tree siapa yang siapa yang memanjat pohon nah siapa yang memanjat pohon berarti climbing artinya apa Manjat. memanjat Oke, okay. climbing. Ya diingat-ingat ya. Ini salah satu kata kerja lagi. Ya, ada flying, ada playing, ada climbing. Apa climbing? Memanjat. Memanjat. Ya, climbing itu memanjat. Crack-crack mana berarti? which one? Eh. Yang A. Nah, tadi namanya siapa? Nama yang manjat tadi siapa? Enggak dengar. Oke, okay. coba lagi ya. 3 Who's climbing the tree? That's Fred. He's better at climbing okay. than me. Which one? Uh, namanya siapa? Who's... Fred. Fred. Fred. Good. Nah, gitu ya. Belajar mendengarkan ya. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik ya. Lanjut ya. Four. What's the matter with that little boy in the red sweater? He's... Crying because he can't catch his okay. balloon. Okay. What's matter with the guy with the child? Ya, yeah. cari apa child? Iya lah Anak. Anak bagus sekali ya, anak. Child wearing red apa tadi red jacket ya? Red red jacket. Yang mana kira-kira berarti? Wearing red jacket artinya apa? Child wearing red jacket. Memakai. Anak yang memakai. Anak yang memakai. Jaket ya. merah, uh, jaket merah, jaket merah, red masa hitam, red merah ya, hitam itu apa? Black, black, black. ya oke, okay. jaket warna black, black, black, black, black, apa black, crying black, black, black, black, black, black, black, black, menangis because kaos itu karena ya. He cannot catching is apa? Balon. Balloon. Nah, sekarang, berarti kalau catching itu artinya. Apa? Nah, ini belajar kata kerja ya. Catching itu apa berarti? Dia tidak bisa titik-titik balon apa? Dia nangis nih karena dia tidak bisa ambil bukan mengambil kalau bagus nanti taking ya. catching itu apa menang, menang. menangkap ya. dia tidak bisa menangkap bah. balon menang. jadi balonnya kan dia kan kan balonnya kan pergi ke atas kan dari tegangan jadi ke catching artinya apa Me... menang. Menangkap. menangkap okay. crying menangis planning. Menang. Ini apa tadi? Masa lupa? Lain di Memanjat. Memanjat. Nah, sekarang, hmm. nah, sekarang. Kalau ketawa kemarin, apa masih ingat nggak? Love, love, love, love. Ya. Tulisannya laut, ya. tapi bacanya hmm. love. Kalau mencintai apa kemarin? Love, love, ya, love. Ini tata kerja juga ya teman-teman ya ini kata kerja juga ya jadi jangan mm, apa mm, er, yeah. di, di mm. baik-baik oke okay, lanjut ya kemudian kita putar lagi okay, kemudian di sini lanjut lagi yeah. do you know him yes he's Jack's younger brother his name's John let's go and say hello okay berarti yang bawa bola siapa namanya Jack yang bawa bola loh. Bola. John John John berarti ada yang ini siapa namanya Daisy. Daisy Daisy yang ini namanya siapa John oh, oke okay lah John lah oke okay. yang ini namanya siapa Jack yang ini yang rambutnya ini pirang, yang manjat tadi siapa? Fred. Fred. Ya, yeah, Fred. Fred. Ini Hi. siapa? Mary. Mary. Mary. Uh, Mary ya, yang ini? Sally. Sally. Sally. Biasanya Sally, ya. Oke. Okay, nah, oke. Okay, ini ya. Dihapalkan kata kerja ya. Ada memancing, ada memakan, ada minum. Itu nanti penting ya. Kalau kalian enggak apa nanti bingung, ya. Oke, sekarang kita coba belajar ini. Kemarin sudah dijelaskan Mas Bakti ya. Enggak. Nah, ini teman adek adik bacanya gini ya. A, hewan apa? Ya. Nah, ini Mas Bakti tanya ya. Ini jawab. Ini kalau which animal artinya hewan apa? Hewan apa? Sleep apa sleep? Tidur. tidur. Tidur, bagus. Berarti hewan apa yang tidur? In the day, in the day, itu apa? day apa artinya? Hari. hari, tapi lebih cocoknya siang hari. Hari, hari. Nah, bilang lagi di depan hewan apa yang tidur di siang hari, hari, dan dan bagus dan wake up at night bangun hari, hari, hari, Wake up, hari, wake up hari, ya hari, ya hari, hari, hari, hari, hari, hari, hari, bangun-bangun berarti hewan apa yang tidur di siang hari dan bangun at night night apa night kemarin di malam hari, malam hari. nah sekarang ada tidur di siang hari uh, tidur di siang hari bangun di malam hari sekarang hewan apa ya ada yang bisa jawab enggak? bed bed bagus Kelawar. apalagi bed. selain bed mungkin ada yang tahu gak apa-apa nanti bahasa indonesianya apa uh, mas Mas Bagi bantu, bandar, band itu pelawar. Burung hantu. Burung hantu bagus. Baru nanti bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? old oh, old itu artinya burung. Awal, awal. old nah, bukan awal ya? Awal itu orang Indonesia. old awal. ya coba di, coba diikuti. Awal, oh. awal. Nah, Ya yeah, good. Terus kemudian uh, apalagi satu lagi mungkin mau ngasih tahu? Ada ada yang tahu hewan ini enggak? Wah, apa ini? Yang ditulis Mas Rafiq. Wala. Wala. Wala itu juga, wala itu ya, juga. Ya, kalau siang itu tidur, malamnya bang bangun dia hmm. ya makhluk kalau seperti ini disebutnya makhluk nokturnal nocturnal itu kalau siang tidur kalau malam bang bangun oke okay. sekarang nomor dua which is bigger bigger itu apa kemarin besar Jadi, big big itu besar berarti kalau bigger apa lebih besar lebih besar berarti Mana yang apa, Mana yang lebih besar Dolphin Or whale Dolphin apa Lumba-lumba Or artinya apa or Atau atau, atau. atau. Whale apa Paus. Paus. Paus Berarti kalau ada pertanyaan Pertanyaan seperti ini bagaimana jamnya Which is bigger a dolphin or a whale mana well, mana yang lebih besar mana yang lebih besar luba -luba well luba atau well, tau, atau eh, maaf well, paus, paus. Nanti, bagaimana paus well, lebih besar daripada dolphin J kalau dibuat kalimat bagaimana paus lebih besar daripada dolphin kemarin sudah ya well is bla bla bla dolphin well, well is, is bigger bagus Well is bigger titik-titik well eh well is bigger titik-titik dolphin well is bigger udah lupa ya udah lupa semua daripada bahasa Inggrisnya apa kemarin? Go hmm. then dan then, bagus berarti gimana then. kalimatnya? Well is is bigger than dolphin nah gitu well is bigger than dolphin nah sekarang kalau dibalik dolphin lebih kecil daripada well. bagaimana bahasa Inggrisnya dolphin is small small smelling smaller smaller dan dan well nah, ingat yang kalau lebih itu bahasa Inggrisnya apa ditambahin eh? er R er, berarti big jadi big bigger nah small jadi smaller nah bagus smart jadi orang pinter tuh bahasa inggrisnya smart smart jadi smarter nah oke okay, smarter gitu ya terus kemudian kalau bersih jadi lebih bersih bagaimana clean cleaner, nah, cleaner gitu ya jadi adek Dek. Intinya kalau lebih bahasa Inggrisnya ditambahin apa? ER. Ir gitu ya. Kemarin sudah diajarin ya. Oke, baik-baik ya. Nah, sekarang satu lagi dia Macan lebih apa? Lebih cepat daripada kucing. Bagaimana? Macan atau harimau lebih cepat daripada kucing. Gimana kemarin? macam biasanya siapa? Tiger. Tiger is Fester. Fester than than nah, gitu ya, faster. Bagus. Uh, faster dan dan cat. Begitu ya. fast apa? Tiger is faster dan uh, faster dan uh, cat. Nah sekarang kalau kucing lebih pelan daripada Macam, bagaimana lebih pelan pelan gitu biasanya pelan apa nah, ini mas kasih tahu ya ini slow nah slow bagus berarti sudah ngblur slow nah berarti klimatnya bagaimana cat is slower dan tiger nah dan tiger Oke okay, bagus ya nanti inget ya diingat-ingat ya itu artinya membanding, membanding membandingkan ya kalau lebih ditambahin apa er e er e bagus ya atau er ya sekarang lanjut nomor tiga ya where do lock and key go for cold where do lock ya ini nama orang ya lock and key berarti lock dan Dan key dan key. Ya, iya, oke. Okay. Setelah boleh bilang-bilangnya bagaimana? Where to lock. Where itu apa? Artinya? Bagai. Masa bagaimana? Where? Di mana? Di mana? Kalau bagaimana? How? How bagus ya. Ini masih bingung, teman-teman. Ini kan masa lupa sudah ya ya kalau di mana ini apa sebentar ya. masalah ya sebentar ya maaf, maaf. yang seperti apa sebentar apa sih to Kalau di mana bahasa Inggrisnya apa? Tadi. Where. Where bagus. Kalau kapan? When. When bagus. Terus kalau ini apa kalau Bentar ya, nanda maaf. Ya, maaf ya. Kalau mana apa? Where? Kalau kapan? When? Kalau siapa? Who? Who bagus, who? Kalau dirinya, who is your, who is, who, who is he? Kalimat gini, who is he? Berarti siapa? Siapa dia? Siapa? Bagus. Who is he? Who artinya siapa? Siapa? Terus kemudian kalau di uh, apa itu apa bahasa Inggrisnya apa? What? Yeah. What? Terus kalau bagaimana? Bagaimana bagaimana? How? Oh. Oh, How? Bagus ya. How, where, artinya apa? gimana mana? Di atau kemana ya? Bisa duanya. Bisa ke gimana Bisa. Bisa ke. Uh, maaf. Bisa di. Uh, mana? Bisa ke mana Terus kalau ini yang bawahnya itu bacanya bagaimana? Bawahnya where? When. Oh. When. Artinya apa? Kapan? Kapan? Misalkan. Uh, kitanya gini. When when uh, when, uh, gini, when when do you sleep artinya apa when do you sleep Kapan kamu tidur Kapan nah, kamu tidur misalkan kalau dijawab uh, apa setelah nonton TV bagaimana after nonton tapan tapan tonton. Tonton. Watching. Nah, gitu ya jadi watching berarti artinya apa Menonton. Menonton. Nah itu ya nanti belajar kata kerja ya setelah ini ya. Terus kemudian who apa? Bag... Siapa? Masa who? Oh, uh, who siapa? Bagus. Bagus ya. Buat apa? Apa. Apa ya bagus. Buat itu artinya apa? Nah uh, How? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Kalau how are you, artinya bagaimana, General, kabar, kabar. Hmm, atau apakah, apa kabar, gitu boleh ya. Oke, lanjut sini lagi ya. Diingat-ingat ya, berarti kalau ada tanya gini ini bagaimana? Where to lock and key, go itu apa? Go? Pergi. Pergi, nah ini kata kerja lagi ya. Where to lock and key, go for a cold drink. Drink, bahasa Inggrisnya apa? Mee? Minuman. Minuman, cold? Dingin. Ingin berarti kemana Minim. perginya? Love ada pergi untuk minggu. Kemana kira-kira? Kalau kalian ini apa pergi? Pengen beli minum es, minuman dingin perginya kemana ya? Kira-kira market kemana? Bahasa Indonesia -nya dulu ya? Bahasa Indonesia dulu kira-kira kalau kalian pengen minum es pergi kemana Waduh. warung warung oke okay. warung bahasa inggrisnya apa itu bahasa inggrisnya misalkan cafe ya cafe. cafe itu bisa warung ya warung tapi gaya ini cafe atau ini maaf. cafe kalau warung itu eh bisa vendor vendor itu juga warung vendor. atau kalau kalian di sekolah itu, kira-kira kalau pengen beli es, pergi ke mana? Kantin. kantin, kantin, bahasa Inggrisnya apa? Kantin, kantin, kantin, sama. Ya, Cuma tulisannya seperti ini ya: cek di kolom chat ya. Kantin, ya. berarti kalau uh, ada pertanyaan, ke mana log dan Key pergi untuk membeli minuman dingin? Jawabnya, mereka pergi ke kantin. Bagaimana kalimatnya? B They, they are go, go, to, go can to canteen. Oke, okay, enggak perlu pakai R ya. They go to canteen. They go, they go to Ah, gitu ya. Where do lot and go for it. Uh, for uh, go train jawabnya. they go to canteen, gitu ya. Oke. Okay. Nah, nomor 4 ya. What can you see? What itu apa? Apa apa, apa? Oke. Okay. Can apa? Bisa. bisa. Bisa. Apa yang kamu bisa lihat? Siapa apa? Li. Lihat. lihat. Okay. What can you see? Apa yang kamu bisa lihat? When, ketika. Nah, when disini artinya ketika ya. Atau ketika training apa kemarin? Hujan. hujan. Oke. Okay. Training ya, hujan. And sunny apa kemarin? matahari. Nah, terik matahari gitu ya. At the same time itu artinya secara bersah, bersamaan. Nah, ini diingat-ingat ya. At the same time itu artinya secara bersah, bersamaan. Coba diulang lagi pertanyaannya. Apa yang kamu bisa lihat saat terjadi hujan dan terik matahari secara bersamaan? Kira-kira ada yang tahu nggak? kalau kalau sedang hujan tapi di satu sisi juga apa juga ini? Mataharinya juga terang. Apa? Rainbow. Good. Rain? Rainbow. Rainbow. Artinya apa? Pelangi. Pelangi. Bagus ya. Kalau terjadi hujan, tapi di satu sisi juga terang, pasti akan ada pelangi. Pelangi. Rainbow. Bagus ya. Nomor lima. Who is Alex in country? Nah, ini nggak perlu. ya. Nomor enam. Eh, uh, sebentar ya. Oke, ini dulu ya. Nomor 5 dulu. Who was, who was Alex within the country. Country itu artinya desa ya, desa. Desa bisa negara. Nah, kalau dalam ini artinya desa. Who was Alex with apa? Who was with. With artinya apa? Bersama. Bersama. Bukan bersama, Deng. Dengan. dengan, with itu artinya dengan, berarti dengan siapa Alex di desa, nah ini kalau ada pertanyaan sini itu artinya dengan siapa, who was Alex with in the country ya, yeah. oke okay, nomor 6, where was Robin where was Robin motor last Thursday morning, where was artinya apa, dimana Where was artinya di mana, Robin motor, last Thursday morning. Artinya bagaimana? Coba. Gimana kah? Robin. Koto Robin, oke. Okay. Di Kamis. Pagi-Kamis. Kamis-Pagi. Kamis-Pagi. Kamis-Pagi. Kamis Kamis last itu apa? Kema. Kema. K Kema. Kema. Kema. Kemarin, ya last itu bisa terakhir, bisa artinya bisa kemak kemarin. Hmm. Jadi sama seperti yester, hmm. yesterday, last itu bisa berarti yesterday. Berarti kalau last terus Tuesday morning, artinya kemak kema, kamis, kamis kemarin, kamis, kamis pagi, pagi kemarin. Kema, kemarin. Dibacanya kamis pagi kema, kemarin. Kalau misalkan dia ada di pasar, bagaimana? Misalkan ini motornya dihilangkan. Di? Dia ada di pasar. Dia, dia di pasar gitu aja. Market, market. Masa he market gitu? Masa kayak gitu? He Bukan is tapi apa? Ini loh. Yang pakai w depannya, loh. He was, ah, we was in, the market. in the market. Kalau he was market, berarti dia itu pa, pasar. Tapi kalau dikasih in, berarti dia di pa, pasar. Hmm. Ingat, di bahasa Inggrisnya apa? Ini loh yang dikasih in. Masa was ini loh, adik-adik ini loh. Yang depannya I in. Apa itu? In, nah ini tuh artinya apa? Di Di, gitu ya Nah, sekarang Mas Betulang lagi berarti ya Ini pertemuan pertama, Pak Oke, okay. uh, subjek itu dalam bahasa Inggris ada I, apa itu I? Saya, iya ya. Kamu, bahasa Inggrisnya? You, you. you. you. Mereka? J. Gay bagus Kalau kita? We. I, bagus. Kalau dia laki-laki? He. I, bagus. Kalau dia perempuan? She. She. Okay. Nah, ini satu lagi it. it. itu biasanya untuk benda mati. Jadi misalkan kayak meja itu diganti sama it. Gitu ya. Is. Nah, ini kita belajar to be sebentar, ini harusnya di awal, tapi kemarin sudah mungkin lupa. Ya, apa -apa. To be, ya, ini to be. Uh, to be itu ada dua bentuk, ya adik-adik ya, ada dua bentuk. ya. Pertama itu ada bentuk uh, present, present itu kalau dia seka sekarang. Yang kedua ada bentuk past, atau bentuk ke kedua. Nah, yang ini bentuk berapa berarti? Bentuk ke? Bentuk ke berapa? Kesah? Ya, ini present itu bentuk pertama, pas itu bentuk kedua, Kalau saya uh, saya Bakti gitu bilangnya gimana? I I Saya saya katakanlah saya Fatan gitu bahasa Inggrisnya bagaimana? I I Fatan. I am. I am berarti to be pasangan dari I itu adalah M I am, kalau you pasangannya apa? Kalau kamu, kamu, apa, kamu, uh, kamu Raihana, berarti you? You are. Nah, you are, bagus, pasangannya you are. Kalau they pasangannya apa? Are. Are, are. they are juga. We apa lagi? Are. Are, bagus. They pasangannya? dia. Nah, bagus. He. he is ya. He is kalau she is. He is, bagus. Kalau it is. It is. Nah, ini ya, diingat baik-baik ya. Ini namanya apa? To. to be. To be. Nah, silakan dicatat ya, Adik-adik. Kalau enggak difoto oh, Pak, yang jelas ini adalah penggunaan to be, ya. Kalau I pasangannya apa? M, Kalau you pasangannya R, R, D pasangannya, R, I, R, I, I, is. is, she, is, it, is. Oke okay, bagus. Nah tapi ada adik kalau yang ini misalkan ya dipakai untuk hari ini misalkan I am student saya seorang apa? Studen apa? Lo? student apa? Gue, huh? student, student. Ini masa guru. Nah guru itu siapa nanti? Student apa? Halo murid. student, gitu apa artinya? Kalau guru kalian bilang halo student, murid, murid, nah itu ya. Student itu artinya murid. Kalau guru, teacher, teacher. Jangan kebalik ya. Nanti bilang saya student, nanti gurunya dibilang student yang malah di ini malah di kemana? Indah ya? Oke, okay. nah berarti kalau I am student, berarti saya hari ini mau murid. murid. Nah, Oke, okay. uh, kalau yang ini adik-adik itu dipakai untuk apa? Kemah, kemarin hmm. atau yang sudah kerja terjadi? Misalkan dua minggu yang lalu, satu bulan yang lalu, atau dua tahun yang lalu, gitu. itu bukan lagi pakai M, tapi pakainya was. Hmm. Contoh ya. Ini contoh kalimat di sini ya. Kalau I am student I am kalau SD itu bahasa Inggrisnya apa oh ya? Elementary school. School. school. apa gini aja. Elementary school student. Berarti artinya apa? Saya murid SD. SD. Bagus. Ayam, elementary school student saya apa, murid S, SD. Nah, kalau yang ini adik-adik itu dipakai kalau apa sudah terjadi artinya dulu-dulu gitu ya. Bisa, bahasa bahasa bisa, ini, basa ini nah. Kalau ini, saya dulu siswa TK Jadi Bagaimana? I, I am atau I was? was. I was. was. bacanya was. I was TK itu apa? Kindergarten, kinder, garden. kinder, kinder garden. To student. kinder garden artinya apa? Teh TK jadi, kalau eh, uh, Sanja halo Sanja, Sanja? Ya, Sanja. ya, Sanja ini ya, apa masih SD ya? Ya, Sanja, kalau misalkan Sanja bilang "I was" elementary school student benar atau salah? benar hmm. Sanja kan sekarang SJ ya tapi Sanja yeah. bilangnya I was pakai was elementary school student kira-kira benar oh, atau salah? salah salah harusnya I? M nah I M karena sekarang Sanja masih murid SJ tapi kalau Sanja bilang I was kindergarten student benar atau salah? benar benar karena tuh dulu sekarang sudah bukan siswa tek tek lagi gitu ya. nah kayak gitu ya nah, sekarang ini pasangannya kalau yang ini apa word ya ikuti mas bakti word word wow. word ya, kalau ini bagaimana tadi was yang ini lho, war, war, war, war. beda ini apa? War, war, war. Kalau yang ini, war, war. Oke, okay. sekali lagi ini apa? War, war. Okay. Eh, yang ini, war, okay. war. Eh, okay. woi, war, war. Yeah. oke. Saya nah, ini juga berarti Arab berubah menjadi apa? War, war, berubah menjadi yeah. war. War. War. Yang, yang atas, yang ini, yang ware. Gimana itu, ware? Where are you? gitu kan? Bukan where are you tapi where are, are you? Yang ini bentuknya apa? Where? Where, uh, where? Where? Where? Coba lima kali yang cepat. Where? Where? Where? Where? Where? Where? Where? Where? Nah ini ya jangan ketuker sama ini. Ini apa? Where? Nah, itu ya jangan ketuker ya. Ini where berarti Arab berubah menjadi Wear, wear, bukan wear, wear ya? Wear, nah ini is berubah menjadi "wears". Oke, okay. berubah menjadi "wears", berarti "m" sama "is" berubah menjadi apa? "Wears", tapi kalau "r" berubah menjadi apa? Wear, wear bagus. Malah malah takut sekarang. Jadi ini jadi apa? Jadi bingung bedain. Oh, ini "wear", nah ini "wear" gitu ya? Nah. Jadi teman-teman kayak gini ya. Sekali lagi contoh ya. Misalkan ibu saya bahasa Inggrisnya apa? My mother. My mother. My mother. Uh, my, mother. my mother. Kalau ibu saya uh, kemarin uh, apa? Kemarin uh, yesterday. Misalkan ya yesterday. Yesterday itu apa? Kemarin. Kemarin. Ibu saya kemarin seorang guru, bagaimana? My mother, yesterday, my mother. Was a teacher. Was a teacher, bagus. A teacher. Was a teacher. Kemarin ibu saya seorang guru, mungkin hari ini sudah jadi kepala sekolah. Itu kan bisa aja, kan? Hmm. Ya? Jadi, jadi artinya, apa? Setu, tidak. sekarang sudah tidak, tidak lagi, gitu aja. Nah, contoh lagi misalkan, uh, yesterday lagi, yesterday, uh, yesterday itu apa? Kemar kemarin. Kemarin, kemarin, mereka, mereka misalkan kemarin mereka di uh, Jakarta. jadi apa? Ini di siapa yang kosong di tengah ini? Word. Word. Word. Word. word word word Berarti, berarti they, were Jakar, hmm. yeah. they were in Jakarta Jakarta They were in Jakarta Yesterday They were in Jakar, Jakarta Jakarta oh. yeah. Kenapa pakai were karena Kemar Kemarin Temari. Kalau gini Misalkan diganti to Hari ini mereka di Jakarta, apa yang berubah? World, World. jadi klaim. Nah, ah, kayak gitu ya. Jadi, teman-teman, adik-adik ini berlaku kalau sampai sekarang, sampai sekarang jadi hmm. hari ini, sekarang pakainya ini ya, MR sama yes. yes tapi kalau kemarin atau sudah terjadi, misalkan dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu, hmm. atau dua tahun yang lalu, dan seterusnya pakainya was sama, were, were ya, okay. was sama were gitu ya, okay. nah sekarang coba uh, buat kalimat ya, kemarin kalian, uh, bentar, bentar, jangan dulu, jangan dulu, pelan-pelan ya. Uh, ya, ya kemarin kalian di Bandung, bagaimana kalimatnya, kemarin I kamu, yesterday, yesterday, bagus, You, you are, you. Yesterday you, uh, you, were, you were bagus. Yesterday you were in Bandung. Ah, yesterday you were in Bandung. Yesterday you were in Bandung, kemarin kamu di Bandung. Kalau sekarang kamu di Malang, bagaimana? Sekarang, ah, hari ini aja. Hari ini, hari ini kamu di Malang. Today, you apa yang diganti dari word? Diganti apa? Are. Hmm, bagus. Today Yesterday, you are, you are in, in malang. Malang. Eh, malang. Malang, Malang, Malang. Ya, you are Malang. Oke, okay, gitu ya intinya. Ya, teman-teman, berarti... M itu di MR M itu dipakai kalau hari hari ini, hari ini atau berlaku M -m. sampai sampai sekarang. Kalau was sama word dipakainya kalau sudah M -m. apa sudah terjadi sudah terjadi atau kema kemarin atau tadi juga boleh artinya sudah ber, apa sudah terjadi gitu ya. Nah itu adik-adik. Nah, sekarang kita belajar kata kerja, ya. Oke, sebentar, Mas Bakti share kata kerja itu apa sih? Ini Mas Bakti tanya, kata kerja itu apa? Sebenarnya ini ya, ada, ada beberapa ya. Ini yang latihan tadi, ya. Kata kerja itu adik-adik, ya. Kata kerja itu adalah kata kerja. Kata kerja adalah apa? Kata yang menunjukkan tindak tindakan. Oh. Ada tindakannya contoh ya. Tadi ada apa yang sudah diketik Mas Bakti di apa di ini di, di kolom itu di, di kolom chat apa apa aja itu kata kerja contohnya. Tinggal di scroll di atas saja itu ada banyak itu ada apa? Ada jam, jam, oh, skip. Nah ini innya dihilangkan ya, dihilangkan ya. Jam, oh, skip. Kalau memakai apa? Wear. Wear. Ya, ing dihilangkan. Wear. Oke okay, ya. Kalau bermain? Okay. Play. Play. Bagus. Kalau menerbangkan? Atau terbang? Tidak ada di kolom chat loh. Tinggal di cekat ya. Fly. Fly. Bukan play, tapi fly. Fly. Ya. Okay. Kalau... Kalau... Ini kalau memanjat apa? Climb. Climb bagus. Kalau menangis? Cry. Cry. Menang. Kalau menangkap? Catch. Bagus. Kalau ketawa? Ayo hmm. keluar masih. Laugh. Laugh. Oke. Okay. Kalau mencintai? Love. Nah, love gitu ya. Nah, nah di sini, nah kita akan belajar kosakata. Coba ya. Ini ya. Ini dia ngapain ini? Yang atas ini. Ini ada gambar ya. Kelihatan enggak Kelihatan ya? Artinya apa? Membaca. misalnya bagaimana? R? R-I-I-D. Berarti yang ini ya. R-I-A-D kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia R-I-A-D. Ini ya. Terus kemudian yang ini ngapain ya? Bermain. Oke okay, dia apa ini? Ini ada mainan, ada uh, tas Buka, berarti apa? Membuka pesanannya apa? Open. Open hmm. bagus ini ya, open. Open, open. artinya apa, Mem Membuka. membuka. Oke okay. yang ini? Lompat. lompat. lompat. Oh. Bisa bagus pintar ya. Okay. Terus kemudian yang sebelahnya lagi yang apa ini? Menulis write. Write uh, bagus. Write yang mana? W R I T yang ya. Right. Bagus. Terus kemudian yang ini apa ini lagi apa? Lari. Lari apa lari bahasa Inggrisnya? Run. Run. Run. run. run bukan run tapi run. Ya. Run. Oke. Okay. Yang ini apa ini? Oh, spelling in love. Mengin love, apa? Kata-kata yang lebih cepat, alam bagus apa ya? Member, love. ini ngasih kan? Ngasih dia yeah. coklat. Berarti apa? Member? Memberi. Inggrisnya Member. apa? Member. Give. Give. Terus ya. Give. Nah ini ya. Terus kemudian selanjutnya yang ini, yang ini bawah ini. Listen musik, listen to music Listen to music berarti kata kerjanya apa? Lee. Listen. Listen, oke okay. berarti yang ini ya, listen, ini bacanya bukan listen tapi apa, Lee? listen, okay, yang ini apa? Dance. dance, bagus, artinya apa dance? Huh? Menari, Menari. oke okay, bagus, oke okay, nah sekarang yang ini, ya, ini kan ada kotak nih, dia ya, menutup, nah, kotaknya ditutup, bahasa Inggrisnya apa? close. Close, bagus ya. Yang sebelahnya lagi? Berjalan, work Berjalan, apa? Walk. Walk. Walk, bagus. Walk, berjalan. Terus kemudian, yang ini. Talk. Talk artinya apa? Berbicara. Berbicara. Oke, bagus. Sudah bisa ya. Nah, ini Intinya, kata kerja ya sama seperti tadi. Nah, ini kita belajar kata kerja karena kalian masih kurang kata kerjanya. Ini apa? Bermain, play. bermain, bermain, bermain. Bestie, apa? Play, play, bagus nah ini apa ini dia sedang olah-olahraga bahasa play, olahraga itu Excel. Exercise. Exercise. exercise, exercise itu artinya latih latih lati, latihan, okay. ya. Makanya kalau kalian, apa di soal di buku kalian, sekolah itu ada tulisan exercise, itu artinya lati, latihan. Jadi latihan soal, latihan olahraga dan sebagainya, ya. Nah ini ngapain ini? Watch, and watch. Oke okay, bagus. Artinya apa, Me menonton Menonton. Nonton. Bagus. Sekali ini sedang apa ini? Acid. Sit artinya apa sit? What? Duduk. Duduk. Duduk atau ya duduk atau nggak ya, bisa menduduk nggak ya, bisa ya duduk. Ini apa? Sing. Sing apa ini Menyanyi. menyap? Oke good. Nah sekarang ada kali ya. Sebentar ya. Nah, sebentar ya. Saya dulu. Nah, kita akan membuat dari kata ini, kata-kata ya. ini kita akan buat <SILENCIO> kelihatan gak adik-adik, kelihatan gak? <SILENCIO> kelihatan gak adik-adik, kelihatan <SILENCIO> gak? kelihatan gak adik-adik, no? kelihatan gak? kelihatan ya. oke, nah sekarang kalau saya berlari ke Rumahmu bagaimana? I I run hai, hai, hai, hai, hai, hai, you hai, you? your your you berubah jadi your your hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Your, your, your food, right? your oh, food. Jadi oh. itu lagi tapi, your. your. Okay. lanjut yuk. Kalau misalkan dia membaca buku, uh, dia membaca buku. Dia laki-laki membaca buku. He mm. read read the read book. Buku. The book, A book dia, ya, ya book. Nah, Adik-adik ya. Tadi kata kerja itu ada uh, kata uh, itu apa aja? Ada I, you, Dewi, we, she, he, it, ya. Ini, ya. Nah, kalau she, he, it Adik-adik, kalau she, he, it, itu kata kerjanya ditambahin S, SH. Jadi bacanya bagaimana? He hits, a book ya. Jadi ada esnya belakang kiri, uh, a book gitu ya. Terus kemudian, uh, raihana silahkan bikin kalimat. Raisa dari sini ya, coba ini ada kata kerjanya yang di kanan. Ini silahkan coba bikin kalimat. Kamu apa gitu? Karena udah ada nih, udah ada kata kerjanya nih. Itulah, hai I, bagus. buat novel. I write novel, oke okay, bagus. Artinya saya menulis novel. Oke, okay, saya menulis novel, bagus. I write mm -hmm. novel di sebuah novel, mm -hmm. oke. Okay. Selanjutnya, mm -hmm. uh, selanjutnya Sansa. Halo Sansa. Yang. Coba buat kalimat Sansa hmm. ya, kayak yang di sini ya. Ini pakai kata kerja yang di sini. Coba, ayo. I Give, I give, bagus. Coklat I give coklat I give coklat I give coklat. Saya memberikan coklat. Misalkan ke ibu saya, bagaimana bahasa Inggrisnya? I give chocolate to to to my to ibu saya. Masa ibu nggak tahu? To my, my mother, ma, my mother, nah, To my mother. Saya memberi coklat, coklat ke ibu saya. ke ibu saya. Nah sekarang uh, Alexa coba buat kalimat Alexa yuk yang dari sini ya coba. Oke okay. halo Alexa. Oke okay, Alexa sedang ini. mungkin Miss. Okay. Ya. Yeah. Alexa, coba buat kalimat ya, dari pakai kata kerja yang ini ya, coba. Boleh saya, boleh kamu, boleh mereka, gitu coba. Buat kalimat dari sini. Coba ayo, Alexa. I don't know. apa nggak tahu. Ini kan tadi sudah, ini contohnya tuh. I write novel dari kata write write itu apa menu menulis saya menulis novel gitu kalau saya menari bagaimana I I'm dancing I dance bukan dancing ya ini dihilangkan dulu I dance I saya menari di sekolah bagaimana I dance in di sekolah sekolah Inggrisnya apa I... I dance in the school. Oke, okay. I dance in the school. Bagus. Nah, ini himat ya. Ini namanya kata ker kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata yang melakukan uh, tindakan. Jadi, ada lari, ada membaca, ada menulis, ada memberi, menari, ya. Itu adalah kata ker kata apa? Kata ker, kata kerja, ya. Bisa dipahami, Alexa? Oke, uh, ya sudah coba yuk buat kalimat satu aja Patan ini kata kerjanya dari sini silakan pilih aja pakai ini deh pakai you sekarang you halo Patan halo Patan oh, buat kalimat ya dari sini ya ini ada kata kerjanya silakan buat kalimat yuk dari kata you you apa silakan pilih You watch. Oh, bagus. You watch TV. Nanti pintar ya. You watch TV. Bagus. To watch TV. Kamu menonton apa? TV. Nah, teman-teman ya. Nih ya. Uh, kalau kita pakai kata kerja, itu nggak perlu pakai to be ya. Karena kalimat yang pakai to be itu kalimat yang enggak ada kata kerjanya. Nah ini kalau, karena sudah ada kata kerjanya, enggak perlu pakai to, to be. Misalkan I. To be itu apa aja? Halo, to be itu apa aja? To be itu apa aja ya? Ada M. I. R. Is. Was. Sama apa lagi nih? Were. Were. Ini artinya. Artinya apa tuh? To be. To be ya. Nah. To be itu tidak dipakai kalau kata itu sudah ada apanya kata ker kerja kerja jadi nggak bisa misalkan m run itu sah salah ya jadi kalau mau pakai kata kerja itu tidak perlu pakai tu to, to be ya kalau sudah ada kata kerjanya itu tidak perlu pakai tu to, to be ya. kalau misalkan gini boleh nggak you r watch tv boleh nggak tidak. Tidak. Kenapa? Karena sudah ada? Sudah ada apanya? Kata kerja. Oke, okay, bagus. Sudah ada kata kerja. Sudah ada ini nih. Nah, ini ada banyak lagi ya. Ini contohnya aja. Kalau sudah pakai kata kerja, tidak boleh pakai apa? To? To be. To be. ya Karena to be itu dipakai kalau kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Contoh ya. Misalkan ini. Ya. Saya. Saya seorang, uh, saya seorang kakak saya seorang kakak laki-laki bagaimana Bahasa Inggrisnya saya saya kakak laki laki Bahasa Inggrisnya bagaimana I, I am brother I am brother oh, saya seorang kakak laki-laki nah perhatikan kata bahasa Indonesia-nya ya ini ada kata kerja gak? Tidak tidak, maka dari itu pakainya apa? Tuh, be. karena kalimatnya itu tidak ada kata ker kerjanya. Contoh lagi, silahkan. Saya di Jakarta, A ada kata kerjanya enggak? Di bukan kata kerja ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Maka dari saya, bagaimana? I, I in Jakarta, I am in Jakarta. Kenapa pakai N? Karena tidak ada kata taker kerja. Tanya pinjem dari Tuki. Tu Diingat-ingat ya. Nah sekarang misalkan dia laki-laki di uh, Solo. Nah bagaimana? Dia laki-laki di Solo. Di, di R in Solo. R. R. Masa di pasangannya R? Ah, he is. is. Ah, he is. In, in solo. solo. Solo. Kenapa pakai is? Kenapa pakai do is? Kenapa? Karena nggak ada kata kerja. Nggak nah, ada kerjanya. Jadi ada-ada kayak gitu ya. Jadi kalimat itu boleh kak pakai tupi kalau tidak ada kata kerjanya, ya. Tapi kalau ada kata kerjanya nggak boleh pakai tuh. Tuh, makanya kalau ini benar atau salah ya? Alright, menurut benar atau salah? benar, apa salah kalau kayak gini? Halo, salah. salah. karena sudah ada apanya? Kata kerja, sudah ada kata kerjanya. Oke, okay. okay. Nah, sekarang coba ya, adik-adik. Ya, uh, apa uh, lanjut lagi ya? Yang sini ya. Oke. Ini, aja. oke, ini saya tanpa menunjukkan kalian, ya. Yang ini, oke, kelihatan, ya. Nah, coba kita mulai dari rehana, ya. Ini kata yang tadi, ya. Ini kata kerjanya. Coba di salah satu, Pak. jadi sini yang tahu artinya mana yang... Uh, yang tahu artinya? mana mana hey. yang apa? Mister pilih-pilih salah satu yang tahu artinya oh. dance, dance. Oke, okay. dance mana yang, yang ini? Loh, yang di sini? Loh, yang, yang di kanan ini? Loh, yang kotak kanan ini sih? ya? Kelihatan sih? Gak ya? yang ini lo? oh, um, eat, eat ya, bagus. artinya apa? makan. makan. nah sekarang saya makan nasi goreng. bahasa Inggrisnya bagaimana? I eating, hmm. I eat. eat. bagus. nggak perlu pakai ing ya. I eat. Apa? Nasi goreng Apa? Kemarin sudah loh Nasi bahasa Inggrisnya apa? Rice, rice. Goreng? Fried rice Fried rice Fried rice Ini ya coba Berarti I eat fried fried rice Kayana kalau misalkan I am eat fried rice boleh enggak? Enggak Enggak kenapa? Sudah ada kata? Kerja Oke bagus ya Selanjutnya Alexa coba pilih salah satu Alexa di sini yang tahu artinya. Yang Alexa tahu artinya yang di sini, yang di kotak ini ya. Eh di, apa di ada titiknya ini coba. Pilih salah satu. Okay. Sleep. Apa? Sleep. Fly, bukan flu ya. Fly. Sleep, sleep. Oh, sleep. Oke, okay, sleep. Nah sekarang Alexa buat kalimat saya tidur di rumah bagaimana? I'm sleep at my homes. I sleep ya tidak perlu pakai to to be I sleep. I sleep at my home. At my home bagus. Kenapa tidak pakai to be? Karena sudah ada apanya ini kata kerjanya sudah ada kata kerjanya jadi tidak perlu pakai to to be bagus Alexa. Patan, silakan Patan, yang cari uh, pilih kata yang Patan tahu. Oke okay, Yang mana? Yang di sini? Yang arti? Tahu artinya? Drink. Apa? Apa? Drink. Drink. Oh, drink. Oke, okay, drink. Artinya apa? Minum. minum. Nah, sekarang Patan, kalau dia minum coca-cola bagaimana dia laki-laki minum coca-cola si drink... laki-laki laki-laki laki-laki he Ah, he he drink coca-cola he drink coca-cola ada yang kurang nggak temen teman yang kurang apa ingat kalau si it kata kerjanya ditambahin apa kata kerjanya apa? s berarti drinks pokok-pokok sekolah nah gini ya jadi kalau shihit ya kalau dia pakai shihit ini ya kata kerjanya ditambah apa s ya. oke okay. hmm. uh, sanja lo sanja, hmm. sanja lo oke okay. sanja pilih salah satu sanja kata kerja yang saya tahu artinya apa yang di sini nih yang di samping I, kanan ini I swim swim dari swim ya oke sekarang dia perempuan ya swim ya uh, apa uh, saya pilih swim ya yeah. yeah. oke kalau dia perempuan berenang di sekolah dari mana si She, bagus. She ya. Pakai shin ya. Sebenarnya. Shin. She. Ya, pakai shin. She. She swim. swim. Di sekolah. In the school. In the school. Boleh. Ingat. Nah, sekarang teman-teman. ada yang kurang? Apa yang kurang? S. Nah. Kalau she hit. Kata kerjanya. Apa? Selanjutnya. S. Ah, berarti she swims gitu ya. Ingat, kata kerjanya ditambahin S ya. Kalau apa? Kalau apa Sanja? Kalau she he he she, she, she, she, she, she sama apa lagi? Hello. Okay. She Yang mana? Yang S itu yang mana? I, I, I bagus. I, i sama apa lagi? It, it. Nah, sih ini kalau dia I, dibuat kalimat, I, I. kata kerjanya ditambahin apa? S, S atau ES. Nanti ada S, ada ES ya. Nanti mas, nanti kasih tahu. Oke. Nah, nanti di selanjutnya saja di Kelapa Seluruh nanti diajarin lagi ya. Nah. Ada dek, -ade, uh, sekarang ini uh, tadi Ryan sudah, sampai sudah. Oke, okay. Oh Nara belum ya? Nara, halo Nara? Nara lo? Halo? Halo, halo halo. Mister. Ya, Nara coba pilih kata kerja yang Nara tahu coba di sini, yang di sini. Tadi sudah ya? Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang besar. Yang mana? Yang tahu artinya? Kalau nggak tahu yang ini, yang ini, yang ini, yang udah yang gampang nih. Coba pilih Nara. Yang... yang. Nara tahu artinya. TV artinya menonton TV. Berarti mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya watch. Watch. Ya. Nah berarti kalau nih gini Nara, saya uh, apa? Uh, saya menonton. Menonton TV. TV, bagaimana? Saya, saya mengalami I bagus. Watch. watch, watch ya TV, TV bagus. Nah, eh, Nara, kalau gini boleh nggak? Nara, pakai tuh begini: I am watch TV, boleh nggak? Kalau ada M di sini boleh nggak Enggak Gak boleh Enggak boleh, kenapa? Karena sudah ada apanya ini? Namanya apa tadi? Tata? Waj Ya, waj apa? Jenisnya apa? Kata ker Kata kerja Nah, sudah ada kata kerjanya Maka tidak boleh pakai to, to be. ya Nah, maksudnya seperti itu oke Terima kasih, Nara ya Oke, adik-adik, uh, seperti itu ya. Nah, coba uh, sekarang ya uh, ini sebentar, ini ya, uh, kalian coba buat satu kalimat ya tentang ini. Apa tentang kegiatan kalian di hari Minggu? Ya. Coba buat ke kegiatan kalian di hari Minggu, ya. buat dua kalimat aja. Kira-kira, kalau kalian hari Minggu itu ngapain? Misalkan saya main apa, saya makan apa, atau saya pergi ke mana? Itu ya. bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, Mister. Bisa, ya? Kaliman, middle. Ya, bikin kalimat, bisa, ya bisa, bisa, Berapa, bisa, Dua aja, dua aja middle. ya. bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, Kalian kalau Minggu itu ngapain? bisa, gitu? bisa, kalau bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, ya buat kalimat ya buat kalimat dua saja ya seperti yang ini loh seperti contohnya yang di sini nah, yang ini loh ya buat kalimat seperti ini tapi dua saja nggak perlu banyak banyak ya kata kerjanya boleh kayak yang di sini boleh pakai yang tadi diajarkan jadi intinya kegiatan apa yang kalian lakukan di hari ming minggu ya, misalkan nonton bola apa lihat HP atau nonton YouTube atau apa kan boleh ya Silakan ya, mas. dikasih waktu uh, 5 menit ya, lima puluh menit ya. Silakan, hai. bikin kalimat ya? Fatan buat kalimat yang ini loh. Contohnya seperti ini loh, yang ini loh. Nah, ini contohnya. Ini, ini nanya kalimat Fatan. Nah, ini kalimat ya? Buatlah jadi. ke... Kalimat tentang apa yang Fatan lakukan kalau hari Minggu. Jadi Fatan tuh ngapain kalau hari Minggu? Misalkan I play football Misalkan, kalau, kalau Minggu main bola berarti I play football. Nah itu kan Fatan selain apa? Hari Minggu apa aja? gitu Saya akan buat kalimat dua saja ya. Paham Fatan? Oke. Okay. Oke, ini Sanja sudah, sudah, Oke. Sanja, Rahana, Patan, Alexa ya, coba Alexa sama Nara. Nara boleh ikut ya, kalau nggak ikut nggak apa-apa. Tunggu Mas Wati ya. Boleh ikut, kalau nggak ikut nggak apa-apa. Oke, okay, sudah ya. Oh, ini. Sangja sudah, Rayhana sudah. Matan, belum ya. Oke, okay. kalau ini saya saya bahas dulu ya. Oke, okay, Rayhana dari awal ya. Rayhana dulu ya. I clean. Page ini maksudnya apa? Rayhana. Halo, Rayhana. Halaman, mister. Halaman. Page itu halaman. Page itu halaman buku ya, Rehana ya. Halaman tapi oh. halaman buku. Tapi kalau Yang... halaman rumah itu apa ini the yard yard, ya, yard itu halaman rumah kalau page itu, bu, ya, itu halaman buku itu halaman buku beda ya beda sama-sama halaman beda, beda rujukan satunya buku satunya halaman ru rumah Terus kemudian i dracor dracor tingkatan dari apa, apa? Drama, drama. Drama? drama korea ini di bahasa Inggris kan ya berarti drama korea bahasa inggrisnya gimana korea drama korea drama, drama. korea drama Dramanya orang orang korea korea korea Korean adaannya karena temen-temen kalau ini n itu artinya orang korea Dramanya orang korea kalau dramanya orang Indonesia bagaimana Indonesian drama nah kayak gitu ya kalau kalau apa itu Indonesia kalau Indonesia, drama. Indonesia drama, ada adaannya ya, jadi Indonesian ya. Kalau misalkan ini hmm. apa? Uh, apa itu uh, Dramanya orang Malaysia? Bagaimana? Dera Malaysia, Malaysia, Malaysia, betul. Malay, apa, Malay. Malaysia, Malaysia drama drama. Ingat ya, berarti M. ketambahan n. Jadi gitu ya. karena menunjukkan M. orang, orang Malaysia sama seperti ini. Kenapa pakai n? Karena M. dramanya orang Korea, Korea. Nah, sekarang kalau orang Jepang bagaimana? Jep drama, berapa? Jepang berapa? Nah ini ya teman-teman nanti diajarin nanti pertemuan, ano, pertemuan di kelas selanjutnya nanti tak, kalau orang itu bagaimana? ya maksudnya, hmm. Indonesia itu bahasa Inggrisnya apa? Indonesia itu apa? Indone Indonesia Indonesia sama ya tapi kalau orang Indonesia bagaimana? Indone Indonesia Indonesian ada N nya I am Indo Indonesian, Indonesian. Artinya bagaimana saya, saya orang, orang Indonesia. Indonesia, tapi kalau saya orang Jepang, bagaimana? I am, I am Japan. Japan. Japanese, Japanese. Yeah, Japanese karena orangnya. Jadi, kalau okay. orangnya itu Pak yang pakai is, ada yang East. pakai an, gitu ya. Nah, ini nanti, nanti akan diajari di kelas uh, selanjutnya, di level selanjutnya, gitu ya. Jadi, ya intinya, jangan kaget kalau kenapa ada an karena di sini menunjukkan orangnya dramanya orang Korea Korea. Nah, sekarang yang ini karena gitu ya. Oke, ingat ya. Page itu bukan halaman rumah tapi halaman buku. Bu, bu. ya, beda ya, beda benda, bendanya beda. Akhirnya ini play badminton in the sport center. Bagus ya. Ini punyanya Sanja Iya. Oke okay, bagus ya. I play badminton in the sport center. Bagus. Saya main badminton di sport center itu apa? Tempat olahraga. Olahraga atau lebih tepatnya court. Tahu court kan hmm. ya? Nah itu center itu bisa diartikan court. Kemudian I clean my bed. Saya clean apa? Bersih. Membersihkan apa ini? eh uh, kamar. Kamar tidur. Kamar, saya. kamar tidur. kamar tidur saya gitu. Kalau kamar saja kan bisa ini toh. Kalau ini kan berarti kamar tidur. Itu. Nah, sekarang ini punya uh, nara ya. I watch in the Ya, stop tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu nggak Stop tuh bahasa Indonesia. Bahasa Di Indonesia pula. apa? Sinema. Sinema. atau Biasa juga tea, twitter, Ya, theater, ya theater bacanya ya. Cinema or pter. Itu artinya sama-sama bios. Bioskop. bioskop. Bagus. Nah, selanjutnya eh uh, oke, okay, I, I watch TV, I play video game. Oke, okay, benar ya? Nah, ini kegiatan kalian di hari Minggu. I watch TV I play Video game. Oke. Okay. Terkait ini, ingat ya. Kalau misalkan seperti ini, boleh enggak? Play am play video game. Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh karena? Kenapa? Ada yang keadaan yang Artinya. Boleh sebenarnya, boleh teman-teman. Kalau dia langsung dikasih apa? Im. Nah, ini boleh. Kalau seperti ini. I am playing video game. Boleh. Tapi kalau cuma kayak gini tidak boleh, tidak boleh m-nya dihilang dihilangkan. Okay. Jadi boleh sebenarnya teman-teman okay. itu -teman okay. boleh. Tapi itu nanti oh, boleh pakai gini. Tapi harus apanya harus ada apanya yang belakang apa di belakangnya itu ada, tadi apa tadi? Halo boleh asal boleh pakai tubi asal boleh pakai tuli kata sesu, akhirannya itu ditambahin apa akhiran kata kerjanya halo ditambahin apa ya tambahin In. berarti jadinya i am in my bedroom ya. kalau ini dijadikan gini bagaimana boleh bagaimana ini i am ini loh. Ada ingnya? Jadi bagaimana? Play playing. Nah, playing. Jadi intinya teman-teman, sebenarnya itu boleh. Cuma kak asal belakangnya ini ada Apa ini ingnya. Ya. Tapi kalau nggak ada I-nya nggak boleh pakai apa? Nggak boleh pakai apa namanya? Yang ini M ini namanya tuh. Halo. Tuh. Tubi, tubi, ya diingat-ingat ya. Ini apa? Tubi, apa? To be itu apa? Eh, apa tubi itu apa aja ini eh, dari ada eh, ya Allah tubi itu eh, eh, ada apa aja eh, eh, eh, eh, eh, eh, war, war. war. Was. ini ini semua adalah tuh tubi bibi ini tubi. kalau ayu dewinya tidak ya yang ini bukan tubi ini adalah tata ini objek. adalah sejak ya bukan ini sub Cek. ini subjek objek. ya, sub ya ada sub ayu itu subjek ini subjek, ini subjek. kasih hmm. ini, deh. ini akan dicatat ya kalau mau ini ya atau difoto boleh minta atau orang lainnya ya ini namanya subjek ya, yang Oke. Yang ini namanya Tubinya Kalau bentuk ini Bentuk Pertah Pertama yang ini bentuk ke Kedua M berubah menjadi Was Was, bagus R berubah menjadi War. War, bagus. Is berubah menjadi War Wes lagi Bush. sama, ini kan sama toh, wes sama wes kan sama. Ingat ya, ini disebut apa? To, to be. Nah ini contohnya ya, kalau berlaku, apa kalau sekarang ya atau saat ini Ay. atau hari ini pakainya yang satu apa yang dua? Kalau hari satu. ini L. satu. Okay. Kalau kemarin atau yang sudah terjadi pakainya? Yang kedua. kedua. Misalkan uh, uh, Sanja, Ay. Sanja, Ay. Sanja Ay. is sanja misalnya, sanja sanja Is Kindergarten Student. Kira-kira benar atau salah? sanja Is Kindergarten Student? Benar atau salah? Alah, harusnya bagaimana? sanja was hmm. kok was sanja is ya Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, bener Ibu, Ibu, benar Ibu, benar Sanza, West, Kindergarten, student Kinder Kenapa nggak boleh pakai is Sanza? Karena itu hari. Karena itu sudah dulu gitu, ya. maksudnya yang dulu. Sekarang Sanza itu siswa S, SD e. bukan TK lagi. E. Berarti bilangnya Sanza is Elementary school, e. school, school to Kindergarten. Gitu ya. Jadi kalau dulu itu pakainya ini ya, kalau yang sudah terjadi. Misalkan. Mas Bakti was a student. Benar atau salah? Sekarang Mas Bakti guru ya, tapi Mas Bakti bilang Mas Bakti uh, is a student. Boleh atau salah? Benar Salah. Yang benar Mas Bakti a teacher. Was. Ya, is a teacher atau boleh misalkan Mas Bakti was a student karena Mas Bakti dulunya itu sis siswa, tapi sekarang ngajar gitu ya. Jadi intinya ini tuh kalau sudah berla, berlalu uh. ya, atau sudah terjadi. Ya. Jadi misalkan gini, uh, uh, apa uh, uh, siapa ya? Ada yang punya kakak di sini? Siapa punya kakak? I. Mister. Siapa? Oh Sanja. Sanja punya I'm kakak. juga. Oke. Okay, Alexa punya juga. Alexa sama Sanja ya? Uh, Sanja dulu. Alek, uh, Sanja uh, kakaknya? perempuan atau ini laki-laki dua, dua, dua, dua duanya punya kakak perempuannya siapa namanya kita siapa kita kita kita ini ya yeah. misalkan ini ya yeah. apa Ita. misalkan gini kita terus Kira-kira benar atau salah ya? Dita adalah apa saudaranya Sanja, tapi pakainya WUS. Boleh atau enggak ya? Enggak, enggak, enggak boleh. Karena kalau seperti ini, berarti Dita itu sudah bukan saudaranya Sanja lagi, gitu. Mungkin hmm. udah berantem gitu ya, sampai enggak ini gitu. Itu bilangnya WUS. tapi kalau sekarang masih saudaraan, berarti bilangnya bagaimana Dita is, is, nah kayak gitu jadi bukan pakai yang di sini tapi pakai yang di sini bukan pakai bentuk kedua tapi pakai bentuk yang per pertama ya. oke. nah sekarang misalkan Alexa nama nama saudaranya siapa Alexa? Abang Tama. Tama, oke Tama Tama, misalkan gini ini Alexa Tama was Alexa brother. Pertama ada saudara laki-lakinya Alexa, kira-kira pakai WES boleh enggak saja? Tidak boleh. Tidak. Harusnya bagaimana? Tama? Yes. is bagus, karena kalau WES berarti abangnya, Tam, abangnya Alexa, Bang Tama sudah bukan saudaranya Alexa lagi gitu ya. Mungkin sudah berantem atau bagaimana gitu ya. Makanya harusnya pakainya IS, karena kalau mas, sekarang masih saudara itu menggunakan ini. Bentuk yang pertama, ta, I, bru, I pasangannya apa? M. M, U pasangannya R, R, I pasangannya if. Oke, okay, good. Kalau bentuk yang lalu, misalkan misalkan nah misalkan gini ya, uh, ada yang dulu pernah punya kucing tapi punya, punya sudah ini, pernah mister. Raihana, kucingnya yang dulu, yang sudah nggak ada lagi, namanya siapa? Abu. Siapa? Abu. Ab Abdul? Abu. Abu, oke. Okay. Abu is my cat, misalnya. Katanglah, Sanja ngomong gini, ah. Raihana ngomong gini ya. Ah. Abu is my cat. Boleh nggak kira-kira? Nggak. Nggak boleh. Kenapa? Kalau, karena kalau menggunakan ini, berarti... Sampai sekarang, abu itu masih menjadi kucingnya. raihana padahal kucingnya itu sudah... sudah, ini sudah... sudah gimana? Sudah meninggal, sudah meninggal, sudah meninggal. tuh kan? Makanya sudah bukan kucingnya Sanja lagi. Makanya bilangnya tidak pakai is, tapi pakai apa? Apa pakai was Bos gini karena abu ini kucingnya sanja tapi dulu bukan seka bukan sekarang uh. gitu loh, bukan hari ini gitu ya, bukan sekarang. Bisa dipahami enggak, Adik-adik? Bisa, mister. Bisa Saya, intinya jangan ketuker ya. Ini dihafalkan. Nah, boleh difoto, boleh di ini, boleh. Ini namanya apa? Adik-adik? To be. To be. Um. Ya, to be. Artinya to be. To be itu pasangan dipakai kalau kalimat tersebut tidak ada apanya? Kata kerja. Nah, kata kerja. Ini kata kerjanya. Ini kalimatnya tidak ada kata kerja semua ya. Saya Kakak laki-laki, saya di Jakarta, bukan enggak ada kata kerjanya. Kalau ini, ya ini ada kata ker kerjanya. Makanya tidak perlu pakai to, to be. Tadi Mas Basti kasih tahu bahwa boleh sebenarnya pakai to be, tapi bentuknya enggak seperti ini. Tapi dipakai apa? Akhiran apa? Ing. Nah, kayak gini boleh. I am running, boleh. Tapi kalau cuma peran doang, enggak boleh pakai. M, ya, Iran juga gitu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, adek-adek. Nah, ingat minggu depan libur, tapi selama libur mas bak kasih ini ya, apa? Eh, kasih eh, tugas ya, nanti dikoreksi ya, nggak apa-apa ya. ya ya ini, ini. ya nggak okay. apa apa ya oke okay, ini ya nih tugasnya yaitu melanjutkan ini nah ini nyocokin kira-kira mana ya mana terus ya ini sama ini ada dua ini ya terus buatlah ya buatlah sepuluh kalimat dari ini jadi misalkan ngasal juga boleh misalkan John atau Mahmud Write itu apa ada yang tahu write apa kemarin Mengendarai nah, berarti, roda, berarti, roda. Ya, roda dua. Ya, mengendarai roda dua. Mahmud mengendarai sepeda. Berarti Mahmud Rides, ada S-nya ya, Rides bike. Gitu. Jadi nanti kalian menyelesaikan ini, yang tadi belum, kemudian membuat 10 kali kalimat ya. Seperti tadi ya, seperti yang dicontoh tadi ya. Ada pertanyaan dulu tentang tugasnya? Jadi buat ya buatlah kalimat seperti yang tadi seperti di ini ya. Nah ini ya buat kalimat seperti ini ya kata kerjanya ngambil dari dari sini. Nah ini ada masih ada ya tadi kan sudah dikerjakan. Anu nih apa sudah satu nih nanti ada dua lagi. Nah, nih tinggal kalian lanjutkan nanti kalian boleh lihat kamus atau boleh tanya orang tuanya juga boleh dah gitu ya. Ini dicocokkan dulu ya, cocokkan dulu ini sama ini misalkan right yang mana? Berarti. yang depannya berarti. Yang mana? Right. Yang ini ya, ya kan? Kalau kalau ini kalau drive mana? Bedanya right sama drive apa, Pak? Mana? drive roda 4. berarti yang ini ya, itu kan. Nah, ini kalau sweet right roda dua berarti nah, yang ini yang ini nah ini ya nanti ya lanjutkan ya dilanjutkan ada dua ada dua lembar dilanjutkan kemudian apa membuat membuat apa kali kalimat Mat. kalimat nah ini ya good membuat kalimat yang ini ya oke okay. buatlah 10 aja nggak usah banyak banyak tapi kalau mau lebih juga boleh sih ya tapi kalau 10 sudah tetap capek hmm. ya memang salah Nah, oke okay, Mbak Gina halo. Mbak Gina halo. Halo. Mbak Gina hello. halo. Halpster. Lah, Mbak Gina nanti ini ya, tolong ini PJ-nya Mbak Gina ya? PJ kelas ini. Apa Mister? PJ PJ-nya penanggung jawabnya siapa? Mbak, Mbak Gina kan ya? Yang jadi recording oh Mbak Sri. Enggak enggak yang ini, yang yang bertanggung jawab Dua-duanya, Mbak, Mbak Sedih sama Mbak Gina. Iya, Mister. Oh, ya Nanti tolong ini ya, siswa di koordinasi, di koordinasi, koordina koordinasi, gitu ya. Jadi, saya masih tugas selama seminggu kan mereka libur, ya. Iya, Mister. Selama seminggu kan mereka libur, jadi uh, saya kasih tugas mengerjakan ini, gitu ya. Nanti tolong di, ini ya, kalau sudah tolong di di uh, dihimbaukan ke orang tua murid, ya. Baik, Mister. Jadi dikumpulkan, dikumpulkan ke Mbak gitu ya maksudnya, ya? Baik, Mister. Oke, nanti di-share di grup dan juga kalau sudah selesai dikumpulkan ke Mbak. Baik, Mister. Oke, gitu ya. Oke. Nah, oke kalau tidak ada pertemuan, kita ketemu lagi suatu minggu depannya lagi karena minggu depan libur, istirahat dulu, ya. Karena nanti ketika kita mulai baru lagi nanti dengan teman-teman yang teman-teman Bar. yang baru, ya. Gitu ya. Siap kan? Ya, ya, Oke untuk Raihana sama ini Abdullah yang mungkin sedang libur sekarang. E, nanti ini ya, kalau kalian ini, kalau ada kelas timnya, kalian dipindah ke tim ya. Iya, Oke. Sudah kalau seperti itu, Mas Bakti tutup ya. Terima kasih sudah ini, sudah join di kelas periode pertama. Nanti lanjut lagi di periode kedua ya, setelah liburan ya. Oke. E, terima kasih. Uh, jaga kesehatan, karena sudah musim hujan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, saya kembalikan ke hmm. Mbak Cina ya. Silakan Mbak Cina. Baik, ter baik. Terima kasih kepada Mr. Nungroho sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada adik-adik atas partisipasinya sudah dapat hadir pada malam hari ini. Oh untuk minit. seperti biasanya kita akhiri acara pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa keparutul magziz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma. Wabillahiikah. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka. Wa tubillai. Baik. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah waridohi walhidayah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, okay, pamit ya, deh, deh -de ya, sehat-sehat. Sampai Makasih ketemu banyak, setelah liburan ya, libur seminggu dulu ya, istirahat dulu ya. ya Sampai Mister. ketemu lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Terima Selalu, Mister. Makasih, Mister.